Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat zen semua saya akan mengambil gambar atau video burung bangau yang dekat dengan pembajak sawah ya tapi saya kesulitan mau ke sana jalannya enggak ada ini saya zoom kurang bagus tapi sedapatnya saya mau mendekat ke sana takut nanti burungnya malah pergi biasanya burung bango bangau ini sangat pekas sekali kalau keadaannya agak tidak nyaman dia akan pergi ini saya zoom saja nah, ini. mereka ini dekat sekali dengan pembajak gak takut karena Mengharapkan nanti dibalik tanah itu yang sudah dibajak akan ada makanan buat mereka. Tapi lumayan nih saya zoom agak besar. Saya mau mendekat tapi nggak bisa ini. Jalannya nggak ada, kemudian takut nanti burung panggonya ini mengerti. Kalau sedang diambil gambarnya, saya pernah mengalami ketika saya membawa senapan. Ya, mencoba membawa senapan, burung panggonya ini langsung pergi karena dia tahu setiap orang membawa senapan pasti akan dihindari. Ini mudah-mudahan. Dari jarak jauh ini bisa saya peroleh gambar. nah Ini, kebetulan ini sudah waktunya sholat duhur ini. Dari rumah saya mencari objek yang seperti ini. Di sini ditemukan, tapi situasinya nggak memungkinkan saya mendekat ke objeknya ini jadi paling saya bisa zoom-zoom sajalah biasanya burung bangau ini ketika ada pembajak yang sedang membajak sawah ini biasanya mendekat karena mengharapkan nanti dari tanah yang dibajak yang dibalik ini akan ada makanan ini saya zoom yang paling dekat saya nggak bawa tripod sehingga langsung pakai tangan ini maka maaf kalau gambarnya goyang-goyang Saya akan mencoba lebih dekat lagi, meskipun ini jalannya agak enggak enak. Ini ada pematang-pematang yang bisa saya lewati, Uf, tapi beresak ini bisa-bisa sepatu saya ini kena lumpur ya. Saya mencoba ke sana ini dengan cara biar lebih dekat aduh tapi sudah nggak bisa ini, gap jalan di depan saya becek sekali, paling saya nggak bisa ngesum saja nanti ini saya zoom ini ada lumayan ini Makin saya zoom, getarannya makin tinggi. Ini ada lagi. Jumlahnya lumayan banyak, tapi terpencar-pencar. Ini ada sayangnya saya bisa, tidak bisa mendekat lebih dekat lagi untuk mengambil gambar karena tempatnya saya tidak bisa nyebrang ke sana ini kebetulan yang mengoperasikan traktor berhenti ini karena waktunya istirahat coba ini saya zoom lagi Kalau saya lihat di kamera saya ini cukup kecil, tapi ya lumayan. Mudah-mudahan bisa diedit nanti. Yang kedua suasananya juga mendung ini, gerimis. Saya juga nanti takut kamera saya basah. Menyenangkan sekali.